Baiklah persahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabatnya kita simak nih Ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan saat di acara Stovibik Ramadan Sel Divisa, persahabat, ya Ada kelakuan dan tiga lucu dari idola kita Lesti dan Bilar Masya Allah, gagas rekan, keromantisan pasti selalu diperlihatkan nih persahabat ya oleh Lesti dan Bilar Masya Allah Bikin ngakak nih persahabatnya melihat kelakuan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti yang selalu membuat kita bahagia dan bangga pastinya Masya Allah Hingga banyak sekali komentar tanggapan juga nih persahabatnya di postingan ini Yakni dari akun Rita Putri 40 mengatakan sempat semputnya kepala nyender ke bininya katanya tuh aduh Masya Allah banget inilah idola kesayangan kita yang tidak dibuat-buat persahabatnya natural banget Masya Allah pokoknya kita bangga Kita bahagia semoga Rumah tangga lesti dan Pilar Ini selalu bahagia Langgeng dan mudah-mudahan persahabatnya Dijauhkan dari orang-orang Yang tidak baik Dan berikutnya juga Para sahabat, Ada komentar lain dari akun Instagram Anies underscore FZM Mengatakan Mau heran tapi kan lar, Ya begitulah tapi itu yang bikin kita Kerasan kan katanya itu persahabat Coba kalau mereka terlalu serius Perasaan kita jadi gimana gitu tuh Masya Allah banget ya Inilah yang membedakan Idol kesayangan kita dengan yang lain persahabat ya Idol kita selalu bikin happy Bikin ngakak Masya Allah Keromantisan, kekiutan, kegasrakan Mereka selalu punya Luar biasa Dan berikutnya juga persahabat kita simak Semalam Leslar Otewci Anjur ini dikawal dengan Ketat oleh Bapak Polisi Perhatikan dan disimak Di depan ada mobil polisi yang kawal Idola kesayangan kita Ternyata yang dikawal ini bukan kaleng-kaleng Yang dikawal adalah Abang Fatih, bos besar Lesler Entertainment Aduh Masya Allah banget ya, banget sekali Baby BBL dikawal oleh Bapak Polisi Pengawalnya tuh ada Kak Uya Mungzi Dan ada kawan Kak Uya Mungzi Juga di persahabatnya The best banget, masya Allah, Big Boss Wrestler Entertainment dikawal langsung oleh polisi nih, Yang Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh, berakhlak baik, persahabat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penghafal Al-Qur'an, persahabatnya. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabatnya, Alhamdulillah kita mendapatkan kabar. Leslar dan tim ini sudah sampai di Cianjur kita lihat di unggain IGSnya Kak Uyamungzi terpantau persahabatnya lagi memposting video tepatnya lagi di rumah Bunda Lesti di Cianjur Masya Allah, Alhamdulillah Leslar dan tim sudah sampai di Cianjur dengan selamat persahabatnya, Alhamdulillah kita bersyukur banget dan kita simak ini suasana dan tentunya lokasi rumah Bunda Lesi di Cianjur Terpantau ada Reddy yang sedang duduk bersahabat ya Dan fokus memainkan handphone tuh Masya Allah Dan momen ini pun direpost oleh akun Instagram Sendal Putih Hennus Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Alhamdulillah Leslar dan tim Sudah sampai Cianjur dengan selamat Alhamdulillah bersahabat ya Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan oleh para sahabat Lesla, yakni dari akun Instagram Nurshi Shantik mengatakan Alhamdulillah, masya Allah, rumahnya Aki sudah bagus, tuh masya Allah banget ya. Alhamdulillah, sudah renovasi dan sekarang sudah bagus. Kita bangga dan rasanya kita merasa bahagia sekali. Dan kita lihat juga persahabatnya di komentar berikutnya dari akun Instagram. Omasasih8 mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah sudah sampai Cianjur banget ya kita bersyukur Semoga ada kejutan bahagia dan kabar baik yang kita dapatkan Hari ini spesial Lebaran nih persahabat ya dari idola kita Bunda Lesi dan Papa Bilar Sebelum juga persahabat ya Mimin, Tentunya mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan persahabat ya Kita semua selalu diberikan kekuatan Kesehatan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan, Amin. Minyak Izin Walfah Ijin Persahabatia, Bang Min sekeluarnya besar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah Persahabatia. Dan tentunya selalu mensupport yang terbaik Persahabat untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap Stay Tun dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik